Jangan di bawahnya, Pak Pagi ini banyak orang datang menemuiku Tapi tidak ada seorang pun yang tahu kesembunyikan uang di bawahnya Kamli juga datang Dia tidak tahu ada uang di sana Dengan cerdik aku bawa uang kemari, Pak <tuh> Baya. Jika memang kau cerdik, hari ini seharusnya kau sudah memakamkan mereka Tapi tidak, kau malah memberimu subuh hidup baru dan membahayakan jawab putramu ini Aku harus mempertaruhkan hidupku untuk bisa menolong kalian Memang benar lebih baik punya musuh yang cerdik daripada teman yang payah Aku bosan sekali selalu memberimu penjelasan Tapi kau tidak pernah bisa berubah Aku beri tugas yang sederhana Tapi kau tetap tidak becus Maafkan aku, Pak ya, sudahlah Aku memahami satu hal sekarang Jika tetap bergantung kepadamu Aku tidak akan pernah berhasil Aku menyesal sekali Ketika kau kuberitahu aku masih hidup Jika ini kulakukan sendiri Tanpa memberitahu kalian berdua sudah Pak Aku lenyapkan mereka semua Kalian tidak becus Maaf, Pak Aku telah membuat kesalahan Aku malah menambah masalahmu Maafkan aku, Pak Jangan takut, ayah Kita akan cari cara yang lain Tahlah. Musuhku ini terbuat dari apa? Sulit sekali menyingkirkan mereka. Sekali lagi, aku harus membuat rencana. Bisa melenyapkan mereka. Inilah saatnya mempersatukan Bu Anandi dengan putrinya. aku dokter yang baik mana mungkin kabar kau sendiri bagaimana kabar kabarku baik sekarang sekarang apa maksudmu semalam rumah kami kebakaran dokter apa boleh kau tidak apa apa kan iya ya kami semua selamat. Para warga menolong kami dan memadamkan api semalam. Aku membantu mereka bersih-bersih rumah. Dan saat ini yang kulakukan merapikan sisa-sisanya. Syukurlah. Uh, Nemboli aku ingin sekali menemui Munak. Aku merasa lega jika aku bisa menemuimu sebentar. Aku ada di dekat Jalrah. Dokter, di Mampir ke rumahku. Kita bisa duduk dan bicara sebentar. <tid> Tidak, lain kali saja. Aku sedang buru-buru. Namun, kau bisa ke jalan utama desa ini. Kita bisa bertemu di sana. Aku juga membawakan hadiah untukmu. Apa? Wah. Dokter Baik, di sana ada kuil. Dan dokter bisa tanya orang di sana untuk petunjuk jalannya. Tunggu di sana. Sebentar lagi aku akan ke sana, dokter. Baiklah. 10 menit lagi aku ke sana. Iya, aku tutup teleponnya ya. akan memberitahu yang sebenarnya pada Nimboli Dia berhak tahu Bua Nandi takut mengukar semua kebenaran ini Tapi aku yakin kebenaran ini akan mempersatukannya Dengan Nimboli untuk selamanya Bayangkan, ini bagus sekali, indah. Berapa harganya? Semua ini sudah dibayar, Bu. <laughs> Baiklah, aku permisi. Salah, <laughs> Aku lupa kalau aku sudah pesan rok untuk Nimboli. Apa namanya? Kejutan. Akan kusimpan dalam lemarinya. Dia pasti senang. Hmm? Pak tidak bisa dibuka. Kenapa pintunya macet? pada Nimboli di, di hari diwang, dasar anak itu ternyata dia ceroboh sekali walaupun dia sudah kehilangan kalung pertamanya malah disimpan di sini Sekali ini, kalung pertama, tapi kalungnya dihilangkan di Boli. Bagaimana mungkin cerita Bu Manggala sama sekali berbeda? Seharusnya diperiksa dulu, Bu Manggala. Mungkin dia letakkan kalung di suatu tempat tapi dia lupa Nyonya aku tahu kau memberinya hadiah mahal Tapi menurutmu aku belum mencarinya Aku sudah cari di semua sudut kamar Tapi tidak ada Nimboli yang bersalah Aku minta maaf atas kesalahan Nimboli Tidak apa-apa Ibu Manggala berbohong padaku. Mari, nenek, ada apa hari ini? Nenek terlambat. Ya, ada masalah. Masalah ini meresahkan. Ada apa, Nenek? Lihat, Anandi. Nenek itu kalung yang diberikan Nenek pada Nimboli di hari diwali, kan? Setelah dia hilangkan, Nenek buatkan yang baru. Aku menemukan kedua kalungnya di kamar Bumanggalah. Apa maksudnya ini? Itu artinya kalung pertama tidak hilang. Sejak semula aku curiga pada Bimangala. Aku tidak suka tindak-tanduknya. Sekarang aku yakin dia merencanakan sesuatu. Dia itu pembohong. Tidak bisa dipercaya. Seharusnya jangan serahkan tanggung jawab Bimoli padanya. Kita buat kesalahan besar. Tapi Nenek mungkin saja... Bu Manggala menyimpan kalungnya lalu dia lupa. Karena tidak mungkin dia berpikiran buruk. Nenek dia tinggalkan kalungnya di sini. Aku jadi bingung. Kau tidak bisa melihat kebenaran... Atau memang... Kau sengaja tidak peduli. Hah? Nenek jujur saja... Aku juga bingung dengan kata-kata Siva semalam. Dia menceritakan sesuatu. Memangnya apa kata Siva? Siva mengaku, di hari acara bayinya urmi, dia berpura-pura sakit. Agar aku tidak pergi ke jarah, dia beritahu kalau Bu manggala yang menyuruhnya. Jakdis, aku paham kenapa Siva melakukannya. Tapi kenapa Bu Manggala menyuruhnya? Kenapa dia keberatan kalau aku... Anandi, itu sudah jelas sekali. Kalau Bu Manggala tidak mau kau dekat dengan Nimboli, itu sebabnya. Jagdis benar. Dia tidak pantas dipercaya. Apa kau ingat? Aku memergokinya malam-malam. Diam-diam dia ingin kembali ke Jalrah. Tapi Nenek, dia meninggalkan Nimboli di sini. Itu salah satu muslihatnya. Kenapa kau tidak mengerti, Anandi, jika dia berusaha menjauhkan Nimboli darimu? Dia tidak mau Nimboli tahu bahwa dia itu Nandini. Kita harus menemui Bu Manggala dan menanyakannya. Tapi kita tetap harus waspada. Nimboli bersamanya, dia di dibawa pengaruhnya. Apapun rencananya, kita harus hati-hati. satu hal yang sudah jelas Bu Manggala tidak bisa dipercaya Kali ini Kita tidak boleh percaya pada kebohongannya Ini hadiah untukku Besar sekali dokter ini juga untukmu Sungguh? Jadi dokter bawa semua ini untukku? Terima kasih Nimboli? Nimboli? Dia tidak ada di rumah, pergi kemana dia? Kau tahu kenapa kita semua Memanggil Ibu pada sang dewi Karena kita menganggapnya ibu Itu sebabnya Benar Ibu itu adalah perwujudan dari kasih sayang Dan sang dewi adalah Cermin dari seorang ibu Maka kita memanggilnya ibu Nah Ibu adalah orang yang paling berharga dalam hidup Dia bagaikan dewi Tidak dokter tidak semua ibu seperti Sang Dewi. Ada ibu yang jahat? Tidak, Nah. Tidak. Itu tidak benar. Orang bisa jahat atau baik. Tapi ibu tidak mungkin menjadi ibu yang jahat. Ibu itu lebih mementingkan anaknya daripada dirinya. Oh ya, bagaimana dengan ibu? Tiap kali aku melihatmu, aku merasa ibumu pasti secantik dirimu apa sebutannya um, cara menyebutnya menawan dan aku yakin senyumnya pasti semanis dirimu dan dia pasti cerdas pengertian dan juga penyayang ini putrimu putri yang sudah kau buang ke tempat sampah setelah dia laku nimbul tidak dia bukan putriku di dalam tempat sama setelah aku lahir Aku kembali pada ibu Aku adalah putri ibu Minggir sana Kau tetap saja menyedihkan Seperti saat aku buang bulu Kau sama sekali tidak berubah Itulah sebabnya aku membuangmu setelah kau lahir Tidak benar dokter Tidak semua ibu seperti itu Terutama ibuku Ibuku sangat jahat dan aku tahu karena aku bertemu dengannya. Dia ke Kuil Dewi? Itu kan sangat jauh. Kenapa dia ke Aku tidak tahu. Dia bilang ada urusan yang penting. Tapi dia bilang akan segera kembali. Kuil Dewi itu cukup jauh. Dia tidak mungkin pergi sendiri sejauh ini. Apalagi tanpa memberitahuku Aku harap tidak ada yang datang dari jahit untuk menemuinya Kau bertemu dengannya? Kapan? Dulu sekali Aku sangat ingin bertemu ibu kandungku Jadi ku katakan pada ibu Manggala aku ingin bertemu ibu kandungku Jadi ibuku mencari dan menemukannya Bahkan membawaku untuk menemuinya Aku adalah putrimu bu Minggir kau Aku hanya inginkan bayi laki-laki Tapi yang lahir adalah kau Apa saat tua nanti kau bisa menghidupiku? Apa kau bisa memberiku uang? Tidak bukan Itulah sebabnya aku membuangmu ke tempat sampah Tidak semua ibu seperti Dewi, dokter Manggala telah meracuni pikiran anak tak berdosa ini Untuk tujuan egoisnya itu dia bahkan menyewa wanita tidak dikenal sebagai ibunya Keterlaluan nah, Aku memang mencurigainya Tapi tidak pernah aku kira Dia akan berbuat senda itu Aku harus menemunya sekarang juga Tidak Kalau dia tega membuat drama sebesar itu Demi mendapatkan nipuni Maka bisa saja Dia menghilang dari jauh dia pernah lari sekali Aku tidak bisa mengambil resiko Kehilangan Nimboli Oh ya, aku lupa Aku sebenarnya ingin memberimu coklat Ini coklat favoritmu kan Ayo ambil Aku juga punya yang lain Ini video game untukmu kau sudah mendapat begitu banyak hadiah dan coklat, lalu kenapa kau masih bersedih seperti ini? Aku baik baik saja, dokter. Sekarang aku akan pulang. Ibu pasti menungguku. Dan terima kasih untuk semua hadiahnya. Ayo. Baik Lana, aku pergi dulu. Nanti kita bertemu lagi. Ya. nungguku